Kena fikirkan satu lah. As kita buat macam mana macam mana meriah pun. Kalau kita buat, kita dah rasa ayah aku punya copywriting confirm ni. Eh. Meleleh orang tengok. Video, cun, gambar tune semua ni. Target ni confirm ni ni memang dah aku dah jumpa lubuk lah. Tapi apa pun yang paling penting rezeki lah. Kalau Allah kata bukan rezeki bukan juga lah. Ha, kalau orang Islam lah. So apa pun pun settle dulu dengan atas. <laughs> Baru kita setting benda-benda ni. Haa tu je lah. Nah, tak nasihat sebab benda tu sebagai orang Islam mungkin efek sikit. Bukan mungkin lah sebab kita pun hidup kita pun benda-benda tu kan. So, dia main peranan lah. Ha, dia dia adalah dalam salah satu kehidupan kita juga. Ha, so, kita tak boleh asingkan lah benda tu. Itu saya punya pengalaman lah. <laughs> sedikit lah, sedikit dia punya... Pen, uh, sedikit punya penambahan knowledge lah kepada semua. Ha, itu je lah. Bukan, bukan nak jadi sebagai seorang yang uh, kita Islam mudah-mudah. Dia just untuk reminder lah. so reminder. ha gitu. <laughs> okay, ada siapa-apa lagi? Nak share ke? Nak tanya ke? Boleh? InsyaAllah. Kita cubalah.